Waspadai USD CAD sedang tertahan di area kritis. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area kritis. Perhatikan. Jika pergerakan USDCAD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,25114 sampai 1,25253 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga USDCAD kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1.24729 Sebaliknya waspadai jika harga USDCAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.25253 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.25470. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212